Amsterdam adalah ibu kota Nederland. Nama kota ini berasal dari kata Amstel dan Gang atau bendungan. Amstel sendiri merupakan nama sebuah sungai di kawasan utara Holland yang dibendung untuk mengontrol banjir. Pada akhir abad 12, Amsterdam hanyalah desa kecil tempat tinggal para pemancing. Kemudian menjadi sebuah pelabuhan penting di dunia di mana pusat keuangan dan perdagangan berada pada abad 17 Amsterdam memiliki kanal-kanal yang tak sebanyak kota Venezia di Itali namun menyajikan pemandangan menarik dan berbeda dengan membayar kurang dari 13 euro kita bisa naik kapal mengelilingi kota Amsterdam melalui kanal-kanalnya harga tersebut sudah termasuk pemandu audio dengan pilihan beberapa bahasa seperti bahasa Inggris Belanda, Prancis, Mandarin dan bahasa Indonesia. Asik lo Kembali ke penelusuran kanal Seandainya kanal-kanal di Amsterdam disambung menjadi satu, total panjangnya bisa mencapai 100 km. Tak heran butuh beberapa hari untuk menelusuri seluruh kanal di kota ini. Kanal dalam bahasa Belanda adalah 'kanaal'. Di Amsterdam terdapat empat kanal utama yang masuk daftar warisan budaya UNESCO, yaitu Prinsenkraal, Kazerkraal, Herengkraal, dan Sjoerdan, yang di sebut cincin area abad 17 pada masa keemasan Belanda tidak jarang kita akan menemukan jembatan-jembatan tua dan gedung-gedung tua yang masih berfungsi dengan baik sampai sekarang di sekitar kanal-kanal tersebut sampai di jalanan darat kota Amsterdam. Kalau diamati, bangunan kuno Amsterdam selalu condong ke depan. Di bagian atas, terdapat semacam kait untuk menaruh tali. Hal ini bertujuan untuk memudahkan orang menurunkan barang-barang mereka saat pindahan. Kondisi tangga bangunan yang sempit mengharuskan mereka menurunkan barang melalui cendela dibantu dengan tali tadi. Bingung ya kalau tiba-tiba ada mesin cuci atau kulkas yang menggantung dan meluncur pelan ke bawah saat kalian jalan di trotoar. Hmm. Pagi-pagi udah bau ganja. Itulah Amsterdam, nggak uh, pagi, nggak sore, ya nggak siang. Itu bau ganja di mana-mana karena ganja itu di sini legal, ya jadi bisa uh, nyimeng, bisa bahkan ada oleh-oleh khas -oleh, uh, Belanda. Itu ada biskuit, ada permen, ada cookies dari ganja atau kanabis. Tapi hati-hati ya, guys, ganja adalah tumbuhan yang ilegal menurut hukum Indonesia jadi sini bisa berupa serbuk, biji, akar, daun, batang, dan ekstraknya merupakan barang ilegal di Indonesia. Jadi, membawanya masuk dan mengonsumsinya jelas merupakan tindak pidana. Jadi, kalau kalian ke Amsterdam dan menemukan oleh-oleh ini, cukup dilihat aja ya guys. Jangan dikonsumsi dan jangan coba-coba membawanya ke Indonesia bisa berapa akibatnya. Selamat datang di Red Light, District Amsterdam. Kawasan ini sudah ada sejak abad ke-14. Pemerintah Belanda melihat bahwa kejujuran penting untuk diakui, sehingga barang siapa yang memilih jalur sebagai prostitusi misalnya, negara pun melegalkannya. Sekarang ada di Red Light District, kalau di Jogja itu namanya mungkin apa ya, Sarkem, kalau di e, Jawa Barat, ah namanya, Saritem. Saritem, kalau di Surabaya dulu namanya, e, apa namanya, Gangdoli ya, nah, ini juga sama nih, tapi di sini nggak boleh minum alkohol ya. Konstitusi di Belanda dianggap sebagai sebuah profesi dan wajib membayar pajak serta memiliki hak-hak seperti profesi lain. Namun mereka tidak diperbolehkan menjual jasa mereka di jalanan, jadi mereka pun mempromosikan diri mereka di pilih-pilih berkaca ini. menunjungi salah satu tempat ikonik di Belanda, Shansoshan. Dari stasiun Amsterdam Sentral menuju Zandai Shansoshan perjalanan kurang dari 20 menit. Lalu jalan kaki sekitar 20 menit menuju pemukiman Shansoshan yang sudah ada sejak abad ke-18. Tidak terasa perjalanan sudah sampai karena pemandangan di sepanjang jalan menarik. Banyak gedung yang memiliki kesamaan arsitektur Dengan gedung-gedung peninggalan Belanda di Indonesia Sekarang saya ada di Zandai Zandai adalah salah satu wisata tempat tujuan wisata Atau destinasi wisata yang disukai oleh uh, wisatawan Untuk menikmati warisan budaya orang Belanda Yaitu Kincir Angin Pemukiman Zan Khan terdiri atas dua bagian secara garis besar, yaitu perumahan penduduk dengan bangunan rumah khas pedesaan Belanda dengan peternakan dan sungai-sungainya yang bisa dilalui perahu wisata berukuran kecil. iman kincir yang fungsinya masih dilestarikan sampai sekarang yaitu untuk memotong kayu dengan sumber daya ramah lingkungan angin Ini adalah video rekonstruksi kincir angin dan fungsinya, menggergaji kayu. Dengan membayar 5 euro saja, kalian bisa masuk ke dalam kincir untuk melihat ada apa saja di dalam. Di dekat loket biasanya pengunjung akan disuguhkan pemutaran video singkat tentang kincir dan fungsinya heran bila di mana mana terlihat tumpukan kayu yang sudah dikerjai. Beberapa nama pemesan dari dalam negeri Belanda hingga luar negeri seperti Belgia dan Prancis pun terpampang. Lihatlah gelondongan kayu itu. Tak lama akan berubah menjadi potongan-potongan kayu seperti ini. Ingat, artinya pintu masuk. Kincir ini sebenarnya seperti mini museum yang berfungsi sebagai tempat menggergaji kayu. Di dasar kincir akan didapati buku-buku kayu. Lihat keterangan berbahasa Inggris dan Belanda, serta layar kecil yang menunjukkan sejarah singkat kincir ini.